Nimboli Buka pintunya nak Lihat aku membawa sesuatu untukmu Beri dan buah asam kesukaanmu Nimboli Nak semuanya masih segar Kau pasti suka Kau belum makan sejak pagi kan? Kau pasti lapar Baiklah jangan bicara padaku, tapi setidaknya ambil ini Kau akan bertindak keras kepala di hadapanku Jangan bicara satu kata lagi Nimboli, ini cara mau pada orang tua Dia nenek buyutmu. Aku tidak ingin beri dan buah asam Aku tidak ingin bicara denganmu atau memakan apapun yang kau bawa Kau wanita yang jahat, jahat Pergilah dari sini habisi bibimu apa kau tidak waras pemerintah mengurangi usia tahanan remaja menjadi 16 tahun artinya jika kau tertangkap kau tidak akan masuk lapas remaja tapi lapas kriminal mungkin kau bisa mendapatkan hukuman maut ibu marangku, dan kau menakutiku setiap kali melihat bibiku darahku menjadi mendidih Aku tidak bisa tenang sebaik aku membalaskan dendam ayahku. Siapa yang memintamu untuk berhenti? Balas dendam, itu pasti. Tapi aku menasihatimu untuk tidak tertangkap. Maksudnya? Hmm. Itu ide yang bagus. Aku bisa balas dendam dan tidak tertangkap. Itulah yang kumaksud. <laughs> Aku akan menyajikan makanan. Ayo makanlah. Iya. Kamu masak Aku sangat menyukainya, sungguh. Kau selalu makan dal buatan istrimu kakak ipar. Hari ini aku mencampur dal dengan ide sahabatku, yaitu dengan racun setelah makan ini kau pasti akan tiada <laughs> aku berjanji <laughs> aku juga suka gatet kisapji buatanmu Kamri aku mengerti puskar aku akan memasaknya Bibi duduklah aku akan ambil kandalnya dulu ya Aromanya sudah datang ah, Aromanya harum sekali Biar aku yang menyajikannya Ayo uh, Tidak Puskar, ini masih panas Biar aku saja Tidak masalah, aku bisa menyajikannya ah, Berikan Hati-hati Ayo berikan, tidak masalah, aku bisa Biar aku ah, Aromanya sangat harum Pasti sangat lezat Aku akan menyajikannya Nah, apa kau terluka? Kamili. Lihat apa yang terjadi. Aku menumpakannya Tidak apa-apa, Puskar, biarkan saja. Tidak masalah, tidak apa-apa. Sekarang, apa yang akan kita makan dengan roti? Puskar, kau tidak usah khawatir. Kita akan makan roti dengan kari, ya. Tuh. Kenapa dia harus khawatir? Rencanaku gagal. Karena pria yang tidak waras itu. bibi aku akan membuat rencana lain untukmu keberuntunganmu akan segera berakhir Waktunya bagi kita untuk pergi dari sini semua orang pasti sudah tidur. Ayo... Semuanya akan berpikir aku sedang tidur Tapi kita sudah akan pergi kejarah, ya kan? Kita akan menaiki bis Aku akan meninggalkan rumah ini selamanya Biar aku periksa lemari sekali lagi Mungkin aku meninggalkan sesuatu Ponselku Aku lupa Ibu bilang Aku harus menyimpannya dengan amat Aku bawa Ponsel? Dari mana kau mendapatkan? Dokter Jackbis yang memberikannya Ini ponselku, Bu Kau tidak butuh ponsel? Aku memang tidak membutuhkannya Tapi pasti nanti akan butuh Ini akan membantu kita saling berhubungan di saat yang genting Itu yang Dokter Jackbis katakan saat memberikannya, Bu Iya dia benar Kita dalam bahaya karena adik iparku Tapi, apa yang akan kau lakukan dengan ponsel itu Kau tidak bisa menggunakannya Ibu, Kak Manu sudah mengajari aku untuk memakainya Jadi kau sudah bisa memakainya? Iya, ibu ingin lihat? Tidak, sudahlah Berikan, aku akan menyimpannya Ambil saat kau membutuhkannya ya Ponsel ini akan sangat berguna Aku akan menelpon Ibu dan mengabari Ibu. Aku akan datang ke jara untuk menemuinya. Apa dayaku? Ibu meninggalkan aku sendiri di sini tanpa mengabari aku sedikit pun. Tidak. Jika aku memberitahu Ibu kalau aku datang ke jarak sendiri, Ibu pasti tidak ingin aku datang. Ibu tidak akan setuju aku datang ke jarak sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Iya, aku akan pergi ke Jara. Ibu akan terkejut melihatku di sana nanti. Aku akan pergi ke Jara. Pasti seru. Kau sebaik pakaian itu Maka kau pasti mengantarku ke ibuku kembali ke rumahku. Aku akan menemui ibuku di jara. Bantu aku mencapai jara Dewi. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke jara? Supir bis tidak akan mengizinkan aku untuk naik bis jika aku tidak membayarnya. Itu sebabnya aku mengambil ini. Aku tidak mencuri. Mencuri itu dosa, bukan? Aku meminjam uang ini. Iya kan? Aku pasti akan mengembalikannya. Sungguh? Yang luar biasa Kita bisa membuat apapun Menghilang <laughs> Pesulap itu benar-benar Menghiburku Dan membantuku lari dari warga desa Berhasil menyingkirkan warga desa, tapi bagaimana aku bisa menyingkirkan rasa laparku? Aku tidak punya uang. Bisa selalu mencuri makanan. Aku harus mencari solusi. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Belum membuka pintunya Nimboli Nak, tolong buka pintunya Nenek, dia masih belum mau menjawab Jangan putus asa Dia pasti masih tidur Bagaimana dia bisa tidur dengan perut kosong seperti itu Kau juga belum makan Jika kau ingin merawat Nimboli, Kau harus merawat kesehatanmu Aku akan mengambil makanan untukmu Putriku kelaparan sejak pagi nenek Bagaimana aku bisa makan Iya tapi Nenek setelah Niboli tenang nanti Maka kami pasti akan makan Nenek jangan khawatir Sampai kapan kau akan menunggu dia di sini? Sampai Nimboli membuka pintunya. Aku tidak bisa berdebat dengan seorang ibu. Baiklah, tunggu di sini. Ingat satu hal, semua ini untuk yang terbaik. Demi kebaikan Nimboli harus terbiasa tinggal di sini tanpa bumangala jadi sebaiknya dia mulai sekarang kan nah, aku akan ada di kamarku kabari aku saat dia membuka pintunya iya hmm? hmm. nenek